InsyaAllah bagi sayalah, bagi saya Malaysia antara negara yang lebih baik daripada kebanyakan negara Islam yang lain. Oh.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 Oke, okay, di sini akhir-akhir ini hujan terus, guys. Apakah di Malaysia juga hujan? Kemarin kan kita dengar bahwasannya di Malaysia daripada kawan-kawan semua itu banyak yang bilang kalau di Malaysia itu sedang panas banget. Katanya gitu guys ya, nggak ngerti istilahnya dari teman-teman sekalian apakah ada hujan di Malaysia atau tidak Kalau di, di sini di Solo di Indonesia ya sekarang lebih sering hujannya guys ya Bahkan dua hari sekali itu sudah hujan, ada kemarin juga hujan terus tadi juga hujan guys Sering banget sekarang di sini istilahnya hujan ya, Masya Allah apakah sudah musim hujan lagi atau musim kemaraunya sudah berlalu. Oh, saya kurang tahu juga, guys. Ya, coba komen di bawah, ya, guys. Ya, gimana kondisi di Malaysia sekarang gitu, kan? Nah, di sini kita akan reaction lagi, yaitu kenapa kita kena hargai negara Malaysia, Ustadz Mohib Kauli, guys. Nah, jom kita tengok videonya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuli, Kuliah sebelum ini saja. Saya nak bagi tahu satu perkara yang penting. Mengapa kita kena harga ini negara Malaysia ni? Gini lah. Betul. Kadang-kadang orang kata Ustaz Muhib kan awak kata Malaysia bad adalah masalah orang jual arak, maksiat. Betul. Orang yang buat bidah ah. betul. Tapi sebenarnya ada satu benda yang baik kat Malaysia ni. Adalah kita masih ada ruang untuk bersuara. Ah. Ada prinsip keadilan. Sahabat, minta tolong dengar betul-betul. Ni 10 minit je. 10 minit. Tahu tak, saya uh, teruskan cakap, kalau berbanding dengan negara seperti Syria, Mesir, kalau kita tengok keadaan negara, hatta di Syria, tuan-tuan rahmati Allah, di Syria, Syria. awal nak simpan jangguk macam ni, mengikut sunnah, sunnah Rasulullah SAW, italatul lahya wa haffu syarib. Sunnah Rasulullah SAW yang paling kita nak zahirkan, iaitu panjangkan, Jeping janggut. Dan yeah. uh, apa? Uh, uh, uh, nipiskan misai. Perkara ini kita tak boleh nak zahirkan. Ya, menjadi satu tuduhan. Awak simpan janggut dan nipiskan misai. Satu tuduhan yang besar. Di oh. uh, negara seperti Syria ataupun Mesir. Oh, iya Tapi kan? Alhamdulillah Tuhan di Malaysia kita masih ada ruang. Untuk menzahirkan Betul. sunnah Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam Kita masih ada ruang untuk menegur pemimpin Kita masih ada peluang untuk menjumpa orang yang Sayang agama Allah Quran, Alhamdulillah, orang tak boleh bertikai Di Malaysia, orang tak boleh bertikai Quran Mungkin uh, Masyarakat kita masih tak faham lagi Prinsip At-tiba'us Sunnah Masyarakat ya, kita, Alhamdulillah, insya. dah mula sedar Tapi Wallahi teman-teman, insya Allah Di Malaysia kita ada ruang, cuma Kita kena guna kebijaksanaan Dan maw'idah Uh, Al-Hikmah Udu'u uh, ila sabili rabbika bil-hikmati wal-mawa'idhatil hasanah Wajadilhum bil-latihi ahsan hiya. Kita boleh insyaAllah sampaikan dakwah dengan pijak sana Mawa'idah uh, guna, guna hikmah Mawa'idah yang baik Wajadilhum bil-latihi ahsan Kita boleh berdebat dengan cara baik Betul, ahli bid'ah ramai Orang yang menyokong ajaran sesat ramai Orang yang masih tak faham bahawasanya Tidak ada sebarang uh, fahaman wahabi, tak ada Tak ada wahabi ni sebenarnya sampah sekarang. Kalau wahabi ni dia apa itu wahabi tak tahu nak cakap apa. Apa-apapun kita insya Allah di Malaysia ada ruang untuk berdakwah. Bagi saya kebanyakan negara Arab tidak memberikan ruang untuk menyampaikan kebenaran. Khususnya kita tengok banyak negara Arab telah menyebelahi Yahudi dan Israel dan ada negara Arab lain yang uh, uh, Berhutang budi dengan Rusia ataupun dengan Barat. Tapi insya Allah kita kat Malaysia masih ada ruang untuk berdakwah. Masih ada ruang untuk sampaikan kebenaran. Uh, uh, salat ada tempat-tempat yang kita insya Allah boleh. Saya tahu tempat-tempat yang uh, umat Islam boleh dirikan salat rapat... ...dimaafkan dan ditutup mata sebelah. Kadang-kadang uh, pihak berkuasa ditahu kita sebenarnya rapat tapi dia tak kacau. Sebab, Ambil. ya dia tak kacau sebab dia dikesiang kat kita. Jadi insyaAllah jangan putus asa. Oh, masak kau ok lah. Jangan sedih. InsyaAllah bagi saya lah. Bagi saya Malaysia antara negara yang lebih baik daripada kebanyakan negara Islam yang lain. Oh. Malaysia lebih baik daripada kebanyakan negara Islam yang lain. Saya cakap secara ikhlas daripada hati. Uh, kerana bagi saya, kalau negara Arab yang lain, keadaan makin teruk. Kita kat Malaysia, Alhamdulillah, masih ada ruang untuk meniaga. Kita kat Malaysia masih ada ruang walaupun kita ditekan dengan suasana. Tahu tak teman-teman, ni bukan nak puji, tak puji siapa-siapa. Tapi kita kat Malaysia ni, harga minyak tidak melanjut, tidak melambung. Tidak melambung ah, seperti negara lain. Juga, benar, walaupun sebenar. di tidak, uh, walaupun subsidi telah diangkat. Uh, kalau macam kita kat Malaysia harga minyak subsidi telah diangkat. Tapi kalau berbanding dengan, dengan negara Eropah sendiri ah. harga minyak mereka sangat sangat tinggi. Wow. Sebenarnya kita belum tengok keadaan uh, masyarakat yang duduk di negara luar. Kalau kita tengok dan kita tanya. Maka kita akan rasa kita boleh kena bersyukur banyak ha. sangat sangat sangat. Ulama yang menegak Sunnah ada, tapi mereka tak nak menunjul. Ulama yang menegur Sultan ada, tapi mereka tak nak menunjul. Ulama yang menegakkan Al Quran dan Sunnah mengikut fahaman Sahabat, insya Allah ada. Dan mungkin kita sakit hati kerana masalah jualan arak, tapi Alhamdulillah saya boleh bersuara. Saya boleh suara. tetuan. negara Arab tak boleh suara. Negara Arab tak boleh lansur tegur pemimpin. Tak asub oh. kepada pemimpin sangat teruk. Munafik ramai kat... Di negara Arab, munafik lagi ramai kat Malaysia ni. Alhamdulillah. Rakyat akan menerima teguran. Bahkan pemimpin akan patuh kepada kehendak rakyat. Yang ni kita tak nampak negara lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Malaysia. Amin. Dan mudah-mudahan... Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa nice. uh, uh, memeliharkan negara ini daripada segala fitnah. Allahumma rfa'anna, Allahumma inna na'audhu bika min kulli fitnatin. Allahumma inna na'audhu bika min al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah kami memohon perlindunganmu daripada segala fitnah sama ada zahir ataupun batin. Ya kita telah masuk satu zaman fitnah dahsyat ketika berlaku plan demik tapi saya rasa ramai orang telah sedar bahawa senia plen demi satu permainan barat tapi mereka tak ribu apa kalau kita di Malaysia nak melawan barat mereka akan jahannamkan kita wala haula wala quwata illa billah tak apalah kita bersyukur kita cubalah betulkan niat kita betulkan ikhlas kita jaga sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Zain orang Zain kita yang masih menegakkan sunnah rasulullah mengikut fahaman sahabat dan insyaallah teman-teman satu ayat awak dengar ni Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji orang yang ikut Rasulullah. Ayat, kalab ta'asilab ayat 6-5 tujuh, surah Al-A'raf. Al-lazina yattabi'un al-rasoolan nabiyya al-ummiyya al-lazhi yajidunahu maktuban indahum. Al-lazhi yajidunahu maktuban indahum fi al-tawraati wal-injil. Ya'muruhum bil-ma'rufi wa yanhaahum anil-munkar. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أُزيل مع أولئكهم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي Orang yang itibar, yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi Nabi sallam. Al rasulal nabiyya al umi. Alladhi yajidunahu maktuban indahum. Fi wal Yang mereka jumpa sifat dan nama Rasulullah dalam attawrati wal Injil. Antara sifat Rasulullah. Ya'muruhum bil ma'ruf. Wa yanhaahum anil munkar. Mengajak. Memerintah mereka buat baik. mencegah kemungkaran Wa yuhillu lahum Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Sebagai sumber syariat. ...Rasulullah yang menghalalkan makanan halal dan mengharamkan perkara yang haram. Dan Nabi Muhammad SAW yang membuang segala bebanan yang ada pada orang Kristian dan Nasara dulu. Syari'at, orang Kristian dan Yahudi dan Tuhan dulu susah. Sangat susah tapi Islam datang dengan syari'at Nabi Muhammad SAW datang dalam ajaran yang memudahkan... Memudahkan manusia. Wallahidah tuh tuan. Dulu kalau Bani Israel melakukan satu dosa. Mereka kalau mereka nak minta pengampuran Allah. Nabi Musa kata. Kena boluh diri. Wa'idh qala Musa liqawmihi. Uh, uh, Wa'idh wa, wa, wa qala Musa liqawmihi. Ya, ya Bani Israel. Uh, tengok ayat dia. Uh, Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum fatubu ila barikum, barikum, fataba alikum. nak bagi syariat Bani Israel kena bunuh diri tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu tidak ada hanya bertaubat minta maaf dengan Allah istighfar ya Allah inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah sunnah Nabi Muhammad maka tuan-tuan rahmati Allah kita betulkan niat kita betulkan cara kita kita mentaati perintah Rasulullah kita kita kena uh, junjung sunnah Rasulullah. Ya kita banyak kesalahan, ya kita banyak dosa, ya kita banyak orang yang hidupkan bidah. Tapi insya-Allah kita ada ruang di negara ini. Insya-Allah Allah mahmi Malaysia wasa'ir bilad muslimin Allahumma a'izzna bi'izzati islam Allahumma a'izzna bi'izzati islam ya rabbal alamin. It itulah yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, uh, menyelamatkan umat Islam di bumi Malaysia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada yang menegak kebenaran tapi mereka Amin. yang ada niat untuk menghancurkan Islam moga Allah Subhanahu wa taala buang mereka ini kerja Allah Subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys sudah selesai videonya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke okay, itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muhib Khali berkenaan dengan kenapa kita kena hargai negara Malaysia, ya, terutama kepada rakyat rakyat Malaysia. Sebab masih banyak istilahnya sabda Nabi Muhammad SAW yang sunnah sunnahnya kita bisa amalkan di Malaysia ataupun di bumi nusantara ini guys ya. Masya Allah berbeda halnya kata Ustadz Khali tadi kalau di Mesir ataupun di Syria pun di negara-negara Arab itu untuk memelihara jenggot saja dan menipiskan kumis itu saja sangat-sangat susah katanya menjadi sebuah aib katanya di sana tapi kalau di nusantara ya khususnya di Malaysia kata Ustadz uh, Kauli tadi kita masih bisa istilahnya memelihara jenggot dan juga menipiskan kumis seperti itu teman-teman ya, dan Masya Allahu akbar kalau kita lihat memang di nusantara ini banyak sekali ragamnya kita lihat karena hakikatnya kita juga kadang ada kumis, kadang kumisnya tebal kadang jenggotnya tipis, ada juga yang seperti itu, tapi ya kan saya pernah mendengar daripada seorang yang berceramah gitu kan, nah saya ingat sekarang, saya akan juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau kita istilahnya tidak bisa untuk memanjangkan apa namanya ini jenggot kita, ataupun jenggot kita enggak tumbuh? Maka setidaknya kita juga, istilahnya, mengamalkan sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad SAW yang lain, seperti halnya memakai sorban, terus juga istilahnya memakai rida, terus juga istilahnya memakai siwak, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, memakai celak, dan lain sebagainya. Banyak sekali istilahnya. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita amalkan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan, kita juga tidak berdosa. Karena itu, hukumnya adalah sunnah. Sunnah akbar semoga bermanfaat semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri ambil yang baik jangan ambil yang tidak baik ya jadi intinya adalah kita harus menyatukan uhwah islamiah di antara kedua negara Ataupun di Nusantara ini Jadi teman-teman sekalian dari Malaysia, Singapura, Thailand, Patani dan juga Indonesia Kita harus bersama untuk menguatkan uhwah kita Agar supaya apa musuh-musuh kita yang membenci agama Islam Ketar-ketir seperti itu teman-teman Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi what <laughs> about i cat ice in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stop in this frame because i came to the game and i changed it to play how i like rearrang